Ini jadi salah satu tempat wisata favorit Orang-orang sekitar ya Maksudnya di lokal Tenggale, Jawa Timur Di Jawa Timur dan sekitarnya Dan memang juga banyak objek yang bisa kita ambil ya Di sini banyak sekali orang jualan e, ikan ini nih Nah ini yang jadi alasan kenapa banyak orang yang lebih suka datang ke sini teman-teman banyak nelayan juga di sini dan ombaknya juga masih bersahabat banyak nelayan banyak mencari ikan wisatawan kita bisa cari foto-foto sebanyak banyaknya ya di sini juga banyak Mau makan apa Royal well, khas Pantai lah ya seafood. Minuman apa, minuman uh, kelapa muda? Jelas ya, banyak. Oke, okay, kita sampai di tujuan. Kita cari parkir dulu yang teduh dan nyaman. dari sini isi Bu Kapal yang ini baru berangkat, teman-teman baru mau berangkat e berlayar mencari ikan. <tuh> Dia terombang-ambing Ternyata di sini ada juga uh, mainan ya, teman-teman. Kan -teman. mainan odong-odong. Tuh. kasih luas pantainya teman-teman sampai Suwono dia jadi saksi perjuangan orang-orang hebat ini teman-teman. Nah. Di belakang ada aliran sungai dari laut Bu, Ahmad Pak. Tapi ini sepertinya buat makan-makan ya teman-teman tempat makan jadi kalau teman-teman kelaparan -teman bisa lah mampir sini pasar pasar ikan jadi bisa langsung dimakan di sini tapi juga bisa dibawa pulang juga teman-teman <East Folk feeding users> hehe <you> <tea> <seeing you reindeer laughter> Gue t referred DID lengkap teman-teman ini. Durian ada kelopok itu, ya? laris, pak Milo lo orang pula itu paling pun di dalamnya saya saya saya pak? Ngeh, mungkin-mungkin laris. <laughs> bu, laris, Bu. Bu, laris. <laughs> Saya, Pak, cukup. Saya rasa segini dulu, teman-teman, karena ini sudah cukup siang dan mungkin sebentar lagi juga masuk. Tuh, ya, dan biasanya kalau habis libur, hujan di sini jadi. Sekian dulu videonya dari saya Kita sambung lagi ke mana-mana ya Terima kasih teman-teman yang udah nyimak sampai habis Sampai ketemu di video, -video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita niki jaring ada kapal pak, sing ditarik pak. Niki jaring kapal. Oh jaring. Pon kiat kapan kita niling muncul nih? Aku tenjing. Tenjing wow he. tali. Oh Iki mentas tali niki. Oke. Pun jaring punan. Oh, oh oke. Okay, okay.